Ketika selayaknya Semantas menjalani Seorang mu'min Dalam perkara Kata-kata dirinya Perkara alamat Apa yang selayaknya Ia melihat Kepada Siapa yang lebih Di atasnya Dari sisi keilmuan Ibadahnya Kemudiannya dia memiliki akhlohi ke atas senyata Jadi utama dari Yang mendekatnya dia menjadi contoh orang tersebut Dan bersama untuk perlombaannya Hingga Ia Sepertinya Misalnya dia sebenarnya Tuhan Anjim Musbi Belajar ikut, belajar Kasihkan dia, ya. bersemangat, mencontohnya dan bersemangat untuk beromba-rombanya. Dia. Dia, dia. Dia, dia. Dia, dia, dia tidak seperti atau lebih bahagianya. Tanpa dia akan aneh, agak hia ya maksudnya. Dia tidak mau tidak mau jadi kasualnya dia, dia kalau tidak, maksudnya kalau dia melakukan hal tersebut Dia beranak-anak dan tidak tersebut Kalau saudara-saudara yang ini Ya, ini bagian yang perkara anak Ya, ada itu perkara dunia <tuh -tuh> ya. maka ada lagi dia, dia Yang lebih di bawahnya ya yeah. misalnya dia misalnya sederhana hidupnya tapi masih orang lebih miskin dia ya jangan dia melihat yang lebih kaya lebih besar kekayaan dia banyak mobilnya tapi dia melihat yang lebih rendah tingkatnya bergerak dunia ya Apa faidah dari hal tersebut agar dia tidak meremehkan makhluk Allah yang maha menghendaki, ya? Yang kedua dia mengetahui keutamaan Allah atasnya, ya? Bahwasanya dan juga bahwasanya ia melatih bahwa ia memberi tempat kepada itu orang yang berlaku nikmat dari Allah S.W.A. Itu pun lebih banyak darinya ya. orang yang punya lebih banyak darinya ya, Ketika dia, dia, dia selain yang nabi yang lebih dengan dia ya. Ada kita ya sudah masuk di pembahasan di malam yang berkaitan adalah masalah si bersih ya terjemah saya adalah di bawah bersih ya maaf deh Hai terus pahombe bila-bila lagi terus Hai wayo seleh Hai balakum ya ini yang kita akan bahas di malam ini perhatikan jamah ya, sekian yang di belakang utara iya sudah tahu semua kan kalau misalnya seorang bersin maka dia mengucapkan apa Alhamdulillah terus yang mendengarnya baca apa terus dia balik bilang apa lagi wa yuslih malakum yang pertama apa hukum seseorang ketika dia bersin apa hukum mengucapkan Alhamdulillah ini yang pertama ya perhatikan Al nabi sallallahu alaihi bersabda idha ato sa'ahadukum faliakul Alhamdulillah waliyakullahu akhoku yarhamukallah <tik> nabi bersabda jika salah seorang dari kalian bersin maka falyakul maka hendaklah orang yang bersin tersebut mengucapkan Alhamdulillah ya dan Saudaranya yang mendengar tersebut yang mengatakan yarhamukallah. Iya. Fa yarhamukallah dan jika saudaranya tadi berkata yarhamukallah maka falyakul maka yang bersin tadi mengatakan yadhiikumullah wa yushlih Dikeluarkan oleh Bukhari. Iya. Perhatikan Haris ini, tadi dikatakan. Valeakul, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Ini perintah. Kalau orang yang bersin, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Kalau perintah, hukumnya wajib. Kalau tidak mengatakan Alhamdulillah apa, hukumnya. Kalau wajib dia tinggalkan bagaimana? Iya. Pak kalau Pak bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah maka berdosa. Jadi Ya, sekarang perhatikan penjelasan dari penulis. Al-mas'alatu Permasalahan pertama qaulul 'atis alhamdulillah ucapan orang yang bersih alhamdulillah Ya Allahir qanih sallallahu alaihi wasallam idza 'adsa ahadukum falyaqul alhamdulillah yaqtaribu wujubi adarika bal amru bi sarihum Walakin nakula ma'adul ulama anna mustahab bil ijma' Ya. al dari sabda Nabi s.a.w. lahirnya yang nampak dari sabda Nabi s.a.w. Jika salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah, iya dohirnya perintah. Kan dikatakan, aku, maka hendaklah dia katakan, "Alhamdulillah, ini perintah, dan perintah mengharuskan wajibnya tersebut." Dan perintah di sini adalah sore hari jelas. Jadi, kalau seorang bersin... Maka haruslah dia mengucapkan apa? Alhamdulillah wajib. Ya akan tetapi, ya wajib asalnya kan, tapi ada akan tetapinya. Wajib akan tetapi sebagian ulama Menukilkan. menyebutkan bahwa. Ya, mengucapkan alhamdulillah adalah mustahab, adalah sunnah secara ijma. Ya. Ini pembahasan yang pertama. Kesimpulan dari pembahasan yang pertama ini, bahwasanya ya, disunnahkan bagi orang yang bersin. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, bukan wajib. Ya, yeah. asalnya wajib berdasarkan yang nampak dalam hadis. Tapi yang memalingkan wajibnya adalah kesepakatan sebagian ulama bahwasanya hukumnya adalah mustahab, adalah sunnah saja. Ya, sekalian dimulai kalau subhanahu wataala selesai pembahasan pertama. Apa tadi pembahasan pertama ya bagi kacamata hukumnya adalah mustab yang kuatnya adalah mustab Hai paham sudah paham apa Hai ah ah Pak saudara kita paham beng apa hukumnya iya perhatikan ya asalnya wajib walakin akan tetapi ini akan tetapi ya dipahamkan kalau orang bicara wajib akan tetapi ya dipalingkan wajibnya dengan kata akan tetapi ya ya mas sekalian mulai kalau subhanahu wa ta'ala kemudian pembahasan yang kedua jika orang yang bersin dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Apakah orang yang mendengarnya bersinnya dia mengucapkan Ya alhamdulillah atau tidak? Dipahami, misalnya Pak Jamal. Bersin Pak Jamal. Tapi dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Maka apakah orang yang mendengarnya mendengar dia bersin dia mengatakan Iyarhamukallah atau tidak dipahami ya ini masalah yang kedua berikan aja maafuqoha ala an la an al ala ala isyamid Hai pakar wa imam muslim anabi Musa ala syari radiyallahu ta'ala anhu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza fa eh. ahli fi bersepakat sabakat ia tidak mendoakan orang yang bersin tersebut Ya. Orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar bersin tersebut tidak mengucapkan mendoakannya dengan yarhamukallah. Ya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda jika salah seorang dari kalian bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka wasamidhu, maka ucapkanlah Ya wa ilham dan jika dia tidak memuji Allah Subhanahu Wataala, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka ya. Maka janganlah kalian mengucapkan mendoakannya dengan "ya alhamdulillah", ya dipahami. Dan kata penulis di sini bahwa larangan di sini menurut jumhur ulama adalah al-Karoha Fakot. Hukumnya makruh saja. Maksudnya kalau dia melakukan larangan tersebut, melanggar larangan tersebut dia tidak jatuh ke dalam perkara haram tapi jatuh ke dalam perkara makroh dipahami siapa ambo dalek dalek dalek apa tadi yang kedua ada toh ini <SILENCIO> kalau misalnya orang yang bersin dia tidak mengucapkan Alhamdulillah maka apakah orang yang mendengar bersin tersebut mendoakannya atau tidak tidak magai iya <SILENCIO> yeah. Ya, faham, Jadi kalau orang yang bersin dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar bersin tersebut tidak mendoakannya, tidak mengucapkan Ya Eh. wa taala. Kemudian pembahasan ketiga Ya. bagaimana ucapan tersebut doa tersebut apa yang diucapkan oleh orang yang mendoakan orang yang bersin dan bagaimana balasan dari orang yang bersin tersebut ketika dia didoakan ya ada orang yang bersin yang mengucapkan Alhamdulillah Kemudian, yang mendoakan orang yang bersin tersebut, apa yang diucapkan. Terus selanjutnya, ketika orang yang bersin tersebut mendengar doa tersebut, apalagi yang dia baca. Ini pembahasan di permasalahan yang ketiga ini. Iya. Ajama sekalian, dimulai kelas 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih bahwa atas at mudah at doa bagi orang yang bersin itu dengan ucapan orang yang mendengarnya dengan yarhamukallah Orang yang bersih mengatakan Alhamdulillah, maka dia doakan orang yang bersih tersebut dengan mengucapkan apa ya Rahamukallah, semuanya sudah paham kan?" Ya, <Sessizual> tambah roh, و بين قوله يَقْفِرُ awalakum. لَنَا أَو Ahmad لما رواه أحمد وبداو النسائي Ansalim ibn Ubaid أن, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عادوا أحدكم فقال الحمد لله فقول يرحمك الله ثم يقول يَقْفِرُ اللَّهُ لَنَا أَو لَكُمْ وإسناد ضعيف في مبهم radhiyallahu ta'alani indan nasa'i wal hakim was sahihi wa wa'ana an umar mawqufan alayhi wa rawahu ibn razzab wa wa madhab ahmad wa ba'd al hanafiyah wa ba'd al malikiyah an ar-wadda yaqtasir ala qouli yahdikumullah wa yuslih balakum hadha wa sa'id an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hadha Ya. perhatikan ada pun menjawabnya, yaitu menjawab orang yang mengucapkan Ya maka Madhab Malik dan Syafi'i ia menjawabnya ia memilih antara ucapan Ya Dikumulawes Rihbahakum berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan dia memilih ini dengan ucapan yakfirullah lana awalakum ya. jadi dia boleh mengatakan menjawabnya mengatakan yahdiikumullah atau dia ucapkan yakfirullah lana awalakum berdasarkan hadir yang diriwati oleh ahmal Abu wal nasa'i dan wa salim in Wahai Nabi Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin maka ucapkanlah dia Alhamdulillah. Kemudian dia berkata, Ya Rhammatullah orang yang mendengarnya. Kemudian orang yang tadi bersin dia mengatakan, lana Ya kafirullahulana walaikum. dipahami. Jadi menurut keterangan di sini ada dua pilihan boleh dia mengucapkan apa ya hari wa atau dia mengucapkan atau dia mengucapkan iya kufirullahulana warakum ya ya namun hadis yang kedua tadi ini lemah hadisnya ya Kalau lemah, harusnya maka cukup. Penghitakan, ya, tadi yang mengatakan pilihan di sini adalah madhab, amalik was syafi'i, adapun madhah ahmad dan sebagian dari Hanafiya dan sebagian dari malikiah, bahwasanya balasan tersebut yaitu ia membalas ucapan tersebut dia mencukupkan dengan ucapannya ayyihadzikumullah wa yusrih barakum maka ini adalah yang sabit yang tetap dari Rasulullah sallallahu dan ini adalah yang rajih yang kuat ya jadi saya ulangi pembahasan yang kedua kesimpulannya bahwa ya ketika orang yang bersin mengatakan alhamdulillah maka dia doakan yarhamukallah kemudian orang yang bersin tadi dia kembali mengucapkan ya yahdi dikumullah wa balakum ba ini yang cukup dia katakan ya jamaah sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala sisa berapa menit Hah? 15 Jawab Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan apakah menjawab bersinnya orang yang bersin ketika imam berkhutbah? sudah lewat hari Jumat kan terus sementara Imam berkhutbah terus ada yang di samping kita bersin Apakah kita ucapkan juga kepadanya Ya Alhamdulillah ya yeah. dipahami permasalahannya Abu waqilah Aisyu apa masalahnya Ya. Yeah. Yeah. Seseorang mendengar temannya sampingnya bersin, tapi imamnya atau khutibnya sedang berkhotbah. Apakah dia menjawab atau apakah dia mendoakan saudaranya tersebut yang bersin? Ya. Yeah. Jamaah sekalian yang di belakang subhanahu wa ta'ala perhatikan penjelasannya anugerah ada kira-kira apa jawabannya anugerah Hah? Eh, perhatikan jamaah sekalian yang berlangsung warah ada dua permasalahan di sini misalnya tadi yang pertama yang kedua kalau ada misalnya ada yang memberi salam sementara khutibnya berkhutbah. Apakah yang mendengar salam tersebut dia menjawab salamnya Hai data misalnya dalek Nata tak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang di sini menjawabnya atau tidak? Ya, ini pembahasannya. Jawab sekali yang terbelakang separah tarah. Perhatikan washi min akwari ahli ilmi Annahu la juzu liman yastami khutbah ayusham dhaatis idhaatusa wa yaruddas salam alaman salam wajah minal Abu Hanifata wa Malik sallallahu alaihi li sahibik al Jum'ah wal imam yahtub fakat lagauta ya yeah. yang sahih menurut yang sahih dari pendapat ahlul ilmi bahwasanya tidak boleh bagi seseorang yang mendengar khutbah untuk mengucapkan ya rahmukallah kepada orang yang bersin jika orang tersebut bersin dan juga tidak boleh baginya untuk menjawab salam orang yang memberi salam ya saya ulangi tidak boleh dia mengucapkan ya rahamullah jika ada yang bersin Dan juga tidak boleh dia menjawab atau membalas salam jika imam atau khatib sedang berkhutbah Ya dalilnya ya Rasulullah SAW bersabda Tidak kulu tali sohibik Amsi yawmal wal imam yahtub jika engkau berkata kepada temanmu diam pada hari jumat dan imam sedang berkhutbah maka dia telah berbuat hal yang sia-sia ya. perhatikan ini ucapan kepada teman temannya ansit ini adalah perintah adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya misalnya temannya banyak bicara di se sementara imam qud maka dia katakan kepada temannya diam. Iya. atau ada yang ribut mengganggu maka dia katakan diam. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Dan nabi mengatakan memerintahkan kepada seorang ketika dia mengatakan ansi maka Nabi mengatakan diam ya sementara ini adalah perkara amar mak'ruf najis ini adalah perkara yang wajib ini saja dilarang apalagi selainnya dibahami, ben, paham belum paham Paham semuanya? Ya, perhatikan. Ketika seseorang mengatakan kepada temannya jangan ribut, diam. Ini saja dilarang. Apalagi perkara selainnya. Dan tadi yang dilarang ini adalah perkara Amar naik mungkar, memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Sementara ucapan Yarhamukullah ini bukan dari perkara Amar Ma'ruf nihungkar maka yang Amar Ma'ruf perkara wajib saja dilarang tentunya selainnya lebih tidak boleh lagi iya dipahami ya jawa sekali melihat kalau Allah SWT ini permasalahannya kemudian Wa juga tidak boleh menjaharkan selawat kepada nabi Misalnya disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang yang mendengarnya apa tidak boleh dia menjaharkan dia mengatakan apa apa yang dikatakan kalau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya diucapkan disebut apa sabar sapri Abu Muhammad kita apa yang diucapkan? Ya, dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang mendengarnya tidak boleh dia mengeraskan suaranya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab keharusannya ketika imam berkhutbah harus diam dan tidak mengapa seseorang itu berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wa Iya, dia pada dirinya sendiri tanpa dia melafatkan iya tanpa dia mengeraskan suaranya iya menurut yang sahih dari pendapat ahlul ilmi iya dibahami Hai ajawa sekali yang mulai kalau subhanahu wa ta'ala ya ini pembahasan kita ya, tentang masalah ketika imam berkhutbah terus ada yang eh, bersin apa kita jawab bersinnya atau ada yang memberi salam apa kita jawab salamnya tidak yang benarnya ada tidak boleh sebab ya, perkara perintah amar makruf nahi mungkar saja terlarang diperintah untuk diam apalagi perkara selain dari hal tersebut. Dan ketika ya, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya disebut maka seorang yang mendengar tidak boleh berseru dengan kepada Nabi dengan suara yang keras. Cukup dia dengan dirinya sendiri. Ya. Tidak mengapa menurut pendapat yang sahih dari ulama Ya, jamaah sekalian yang belakanglah subhanahu wa ta'ala. Sisa berapa menit? Jamaah sekalian yang belakanglah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup pembahasan kita di malam ini. Ya. Ucapan dari Ibramukoi Yehemerhemaula Utara, "Ya, tidak berkaitan dengan materi kita di malam ini, tapi adalah sebuah perkara penting. Perhatikan, ya, tentang perkara yang menyebabkan seseorang tidak menerima kebenaran, ya, menolak kebenaran." Ya. Sebabnya karena dia tidak memahami kebenaran tersebut. Ya, kata orang tak kenal maka apa? Tak sayang. Iya paham, Beh. Ya. Jamaah sekalian, yang melafadzkan subhanahu wa taala, min asbabil mani min qabulul haq. Dari perkara, dari sebab-sebab yang menghalangi dari menerima kebenaran ya kuali menukai rahimah Allah ta'ala wal asbabul mani'ah min kumulil haqq kathiratun jiddan wa minna al jahlu bihi wa hadas sababu huwa al-galibu ala aksarin nubusi fa inna man jahila shay'an, aadahu wa aada ahlahu jawab sekali ayah Ibnul Ghayyim taala berkata bahwasanya sebab-sebab ya yang menghalangi dari menerima kebenaran adalah sangatlah banyak. Perhatikan sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari menerima kebenaran adalah banyak. Ya, misalnya melihat seorang apa namanya? pakai selana di atas mata kaki atau melihat seorang berjenggot kok oh, katanya ini bukan kebenaran lain-lain ini ya Kenapa dia menolak hal tersebut ini sebabnya ya diantara sebabnya pamina al adalah bodoh terhadap perkara tersebut dia tidak memahami ya Wahat asbabu dan sebab ini adalah banyak pada diri manusia terjadi pada banyak manusia. Ya, fa'inna manjailah syi'an ada hu ada halahu. Sebab siapa yang tidak mengetahui sesuatu, tidak mengerti sesuatu, tidak memahami sesuatu, maka dia akan membenci sesuatu tersebut dan memusuhi orang-orang yang ya memiliki sesuatu itu ya jamaah sekali yang subhanahu wa ta'ala karena itu ya penting seorang untuk memahami hal ini dia mengetahui ya sebab orang menolak suatu kebenaran ya karena dia tidak memahami hal tersebut aneka tadi dia memahami hal tersebut maka dia akan menerima kebenaran tersebut. Ya, paman jahilah ada huwa, ada ahadahu. Maka barang siapa yang bodoh terhadap sesuatu, maka dia akan membenci, memusuhi hal tersebut, dan membenci orang yang menganut hal tersebut. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini yang kita sampaikan di kesempatan ini dan mudah-mudahan memanfaat kepada kita semua dan mema'am atas segala kekurangan subhanakallah wa hamdik wa sallallahu wa sallallahu, wa, sallallahu, wa, sallallahu, wa, sallallahu wa sallam wa rahmatullah wa sallam wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh